Tibogel merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkasiat membantu memelihara kesehatan pada penderita kanker. Tibogel terbuat dari ekstrak bahan keladi tikus sebesar 500 mg. Dikutip dari alodokter.com, ekstrak keladi tikus diketahui mengandung flavonoid, terpenoid, tanin, dan sterol